USD CAD bearish, hati-hati aksi rebound. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USDCAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.26998 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.27211. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212